destinasi yang ini Bali yang ini Sidoarjo nanti sama paket bibitan nah kebetulan untuk yang teman Bali ini agak unik dia mintanya malah yang daun pendek sama yang cabangnya udah banyak jadi lebih unik tuh jadi memang requestnya itu beda-beda ya kadang, kadang ada yang minta yang yang penting rimbun jadi kita sesuaikan dengan permintaan customer untuk packing kita pun sudah uh, packing juga sesuai dengan request dari customer contohnya misalkan untuk yang Bali ini dia minta dikirim apa adanya dalam artian apa adanya untuk media tidak kita kurangi jadi dari awal medianya seperti ini memang untuk bobotnya pasti lebih berat tapi kalau dari segi keamanan lebih dan jangan khawatir di kita garansi untuk pengiriman. Jadi ketika barang itu kering dalam pengiriman, kita ganti 100%. Jadi kita kirim ulang lagi dengan catatan memang untuk matinya itu ketika diekspedisi Ini udah sampai mana aja, Mas Wendy? pengirimannya Iya. Oh, sudah ya nah, tapi paling jauh sih kita di Kalimantan sama di Riau sama Aceh kita pernah dan Alhamdulillah sampai Riau Aceh 10 hari ada yang dua minggu aman jadi kita pun juga kasih garansi juga sampai Aceh Riau Kalimantan Jawa untuk di Malang sendiri udah ada sekitar 34.000 batang di Ungaran itu Ungaran Semarang ada sekitar ribuan terus di gitu, Temanggong itu ada sekitar lima ribu itu udah berapa belum yang eh, apa namanya eceran-eceran jadi memang untuk eh, black ini masih masih sangat prospek ya dan tadi juga saya lagi pulang kampung karena sebenarnya untuk dinasnya saya di Kalimantan di, di pertambangan. Jadi ini sekedar untuk hobi saja, hobi tapi menghasilkan, kita Cuma berapa ribu emas yang terjual untuk bibitannya? Sekitar 15 ribuan. Kalau terjual kan berapa ribu? Ada menjadi malu. Jadi saya itu semai 1, 2 kilo ya 2 kilo itu yang pertama bisa dibilang berhasilannya 90% Nah itu sekitar 35 ribu batang Kalau untuk yang kedua itu termasuknya saya semainya kurang berhasil Karena mortalitasnya itu sampai 60% saya matinya Tapi matinya bukan ketika tumbuh kayak gini tapi memang bijinya itu gak tumbuh Jadi kita pun beli biji Kita gak bisa apa ya istilahnya ngasih garansi dalam artian kecuali memang sudah kita riset dulu dari awal di Indonesia ketika biji datang kita udah semai terlebih dahulu mungkin apa namanya untuk tumbuhnya bisa 10%, sebelum 100 begitu nah, tapi kalau untuk yang apa namanya garansi waktu awal itu bisa tumbuh 100 atau enggak kan kita kan nggak tahu di istilahnya di Jepang saya juga kita nggak tahu itu udah panen selama berapa bulan setelah panen gitu jadi memang kalau di saya itu untuk jualan biji sendiri, ketika biji datang dari Jepang, itu minimal, eh, maksimal maaf, maksimal itu 2 bulan harus sudah saya semai semua, seperti itu, jadi memang 2 bulan, setelah 2 bulan itu harus biji harus keadaan semai semua seperti itu, kalau misalkan ada yang mau dijual ya kita arahkan bibitan, seperti itu untuk bijinya ada berapa per paketnya? kalau untuk biji per paket isi 100 itu itu harga Rp90.000 isi 100 kalau untuk e, paketan lebih banyak lagi tentunya harganya bisa lebih lebih, lebih lagi jadi tonton seperti ini ya ikan ini yang kirim balik nih ini ada 14 batang ini kan uh, dia mintanya bukan yang gede subur bukan tapi dia mintanya yang daun-daun kecil yang istilahnya kayak ada mutasi seperti itu jadi bisa dibandingkan kan ini satu satu letting maksudnya satu angkatan cuman dia mintanya yang unik-unik ini saya jual 14 batang ini satu juta dan kembali free of kalau nah, yang ini kita ke sidoarjo, ini 100.000 tiga belum, sama ongkir. Loh, ongkirnya sana kita biasanya kalau Pilihannya mau COD ongkir di sana Atau bayar di sini seperti. Ini. Dan pokoknya Kalau pengiriman itu kita, kita garansi Jika barang itu mati Di perjalanan saat pengiriman Kita garansi 100% kita kirim pulang ini kita bisa lihat meskipun kita bolak balik teman ya nah jadi kalaupun nanti di kurirnya penanganannya kurang bagus pun kita tidak waspok jadi sebelum kita kirim kita pastikan dulu barangnya aman atau tidak terus kita foto juga kita kirim ke customer barangnya dalam badan seperti ini saat minuman jadi kalau nanti ternyata ada rusak atau kenapa kita bisa uh, koreksi dari pekingan kita ada yang salah kah atau dari apa namanya ekspedisi yang memang perlakuannya kasar seperti itu oke okay. Oke, okay, jadi tinggal tulis halaman